Gus Samsudin, perwakilan warga hingga Kepala Desa Rejowinangun mengikuti mediasi di Polsek Lodoyo Barat. Mediasi itu digelar usai sejumlah warga demo dengan mendatangi padepokan milik Gus Samsudin. Mediasi antara Gus Samsudin, Kades Rejowinangun dan polisi berjalan cukup alot. Itu karena Gus Samsudin menolak untuk menutup padepokan secara permanen. Mediasi itu berlangsung selama hampir satu jam. Ditutup karena pengobatannya ya penibuan mendirikan padepokan ada izinnya. Saya juga ada izin prakteknya, izin tempatnya. Dan saya pun tidak ada yang turut menutup dari perizinannya. Lalu bagaimana ketika saya yang yang mendapatkan izin lalu tutup. Kalau saya tidak melanggar hukum, saya tidak akan melakukan apapun yang bertentangan dengan hukum. Saya akan berpijak dengan kaki saya sendiri, kata Gus Samsudin usai mediasi di Polsek Lobar, Minggu, tanggal 31 Juli tahun 2022. Dengan warga, komunikasi dengan warga, kita selesaikan nih. Ini selesai dengan ada permasalahan kaitan dengan. dia menegaskan praktik pengobatan spiritual yang dijalankan selama ini tidak menyalahi aturan ataupun melanggar hukum saya mendirikan padepokan ada izinnya saya juga ada izin praktik dan tempatnya kalau saya mendapatkan izin lalu ditutup dari mana dasarnya kalau saya terbukti melakukan kesalahan baru akan saya tutup kata Samsudin. Sementara itu, warga bersama pemerintah desa Rejowinangun bersepakat untuk menutup permanen padepokan tersebut. Menurut warga praktik pengobatan yang dijalankan Samsudin selama ini hanyalah penipuan. Padepokan ini ditutup karena pengobatannya ya penipuan. Pendirikan padepokan ada izinnya. Saya juga ada izin prakteknya, izin tepatnya. Dan saya pun tidak ada yang menutup dari perizinannya. Lalu bagaimana ketika saya yang yang mendapatkan. Lalu... Menurut warga banyak orang sakit yang datang berobat kepada pokan itu, namun tidak kunjung sembuh.